ada santri sanggeng goblokin, senangannya itu KDRT lah, kekerasan dari keluarga senangannya nabok ibu Juni, ini jaringan lapor eh, selaporki ya ini, yang itu ya santri ini jaringan itu, segeri buju puluhan, nabok i hasil santri ini tudang, nih, hamdani, jauh keman nabok ibu ju, senafak kau ira bener, bagaimana? nabok kere, nabok an Bismillahirrahmanirrahim ini ngakati ya, dawe muat bin Jabal ini Tak alulina nukmin saatan tetes saat muadzin Jabal tentang riwayat Bukhari sering dakwah. Ayo Rene moraku, ayo doa iman bareng-bareng. Tetes ngaci, katesnya tinggi termasuk nambahin apa? Iman. Ano santri sanggeng goblokim. Senangannya yuk kadi rt lah kekerasan di keluarga. Senangannya nabu ibu Juni. Jengin eh, lapor kiai ini singgitu. Kiai santri ini jengenganu jaga ibu Jukuloh menabu i hasil santri ini dudang, ini hamdhani jauh kemana nabok ibu juh, senapa kau ira benar pegawainya, nabok kere nabok an Suat, suatu saat bujuh ini lapor menah ya ini bote nabok i tapi nyaduhi <tipun> <tipun> barang hamdhani diceluk gini, kau cari saya ini tukang nyaduhi bujuh, jenis ini larang minyak nabok i <tipun> nah, nyaduhi dereng, jadi <tipun> tidaknya mau percaya almaskur apa sing dilarang larang naboie naboie nggak gue tangan gue usah ikhiii nyadui lu iku uang goblok tau uang cerdas harus jawab be gak jawab be lu kok cerdas juga pak sama sama sama dede sing aku ini cewek sama harus ngaku alhamdulillah lah saya ikhlih nak dede ngerti fke usul fke kan ngerti alasan haramin naboie mergo tidak menya berarti nyadui ya nyadui ya sama karena sama-sama. dari -sama. sini orang nyadui orang nyadui orang naboi tapi detik-nabuco racin afoke utang-utang tonggo. ikut lebih sakit. Wong wedok sini sini wong uang nah, nanti utang-utang. gue -utang. juga ya lebih menyakiti gue lebih haram tak jaman yakin. kecuali utang itu ku alpat. gue salah iseng wedok bola. ngerti kira kau utang apa? tapi nak utangi di gue sembako salah sing lanang musti utangan ya so tidur telok kan, nak utangi gue sembako salah sing lanang, ah, boleh utangi gue keretu kredit wahyo bolah naik, bareng diamuk mo mas dibujai le iburan gue yo tuku mobil wahyo, <laughs> yo no, no itu wangeat tak koi, mbak serangan kok tulanan, leyo le gue gue -gus, dibujai le juga diburan, gue wae lek <laughs> le, gedut kritingja, nanti <laughs> kadang kita harus mendengar, jadi iburan gue di mobil hein. Jadi yang Gerono itu senengannya di mobil macam-macam, tuh tu, dicek kesenglanangku. Terus ngelanang, terus <laughs> gue anda nggak bintang film kan harus ikhtifak. Cukup lah hiburan demi singlanang. Waalaikumuithink kudut kan, yo repot lagi. <laughs> Pesjeng <laughs> ya, jadi kuduh. Faham ilahul hukmi. Ih ya, faham nabo. No, Nak nabo ih haram mereka ngelarani. Nyadui yo haram. Jadi nabo jual utang-utang tonggo nih urusan kesembako, gak? karena itu sama-sama namanya koran tidak menghentikan inna laydi na yakkuluh na amwa laliyatama masing dikharamnya makan dunia ini cahaya hatim aku tidak makan, kok nyolong sepeda montori kok koran ngaramnya kan yakkuluhn apa itu orang yakkuluhn, tak juboh bedoh nih, saya makan bedoh sopoh yurah ngonohin leh dhul dhul dhul mangan dhul dhul dhul makan dunia ini cahaya hatim, masingnya ngerusak Ya te, nang mangan sak puluhan 20-an ekan ambonan jupuk mobil, le, Bu, Jukuk, kok goblok kok ora. Pam yo tetep tetep iki ngaji ulumul Quran ya gitu, terus niki jeneng tak titip-titipno. Iku pesene Mbak Sal wae ngaji dititip-titipno, ngene Mbak Mun nah, ngaji karo riyen niku iso tafsiru barokah ngaji fikih Mbak Mun. Lah lho jek koran ngaos fikih ngaji ushul fikih. Tapi akhire iso tafsir karena perangkatnya diterang. Bareng wae kula ngaji tafsir pun pinter jadi kalau ngaji bamun jamul jamek ngaji Mahal jadi macam itu ya pantes pinter kalau orang ngaji ini ada perdebatan jadi muridnya bamun ngaku pinter bengaku ngaku goblok apa ini? ngaku pinter sombong, ngaku goblok disini-sini guru jadi bilang aku yang mending ini, ngaku pinter, sombong aku ngaku pinter, bingetok guruku baroka karena sangin barokai guruku muridnya pinter, karena ngaku goblok, kue tawa tapi gurumu yang sumpah, murid kok kue Ibu Ratawa, Ibu Lele, Ibu Arissa, Ibu Dewa. Faham ya? Suka ketemu Pangeran Gusti. kalau Lo, tentunya Numa Arat, gue tenang, Sal Nopo Nopo. Salangannya Obong, Ratong, Neki, Neman. nikmat, Kakak Bulos yang beli itu ya? Tentunya, Top Gusti. Wah, turu rok itu, turu mau memang angan, kayak kelompang angan. Oh, mau main kelompang pokoknya Top Gusti. Oh, Pangeran seneng, lu jadi sukur itu. Di bang Tawadu tak koi pengiranan itu nyawa po. Aduh <laughs> <laughs> ah, gusti bukan gada. <laughs> <laughs> Wadal yo payurabi anak ipu irang birang. Ya Rabi, <laughs> <laughs> tapi kau cari rabing kau gusti bujuk kulo judes rewelira karuan jalana yo birang. Ya tak waris meneng ketemu mau pengiranan itu nyawa po top kau <laughs> presiden mangan kulo yo. <laughs> ah, nggak suka so senang kulo lagi. Senang. senang. Umbyah yang suka duduk tangga dateng bang kulo lagi kah? jadi kayak kuala pun gaya wong so suke wong suke umumnya urusan kataku lagi urusan ku lagi kuada wong suke tadi hanya kataku lagi pengiran seneng warga isong itu nek